rajin istighfar ini amalan saya ijazahkan dari Quran menjelang subuh, bangun sebelum subuh misalnya 5 menit sebelum subuh aja rajin istighfar itu Allah akan jaga insya Allah dijaga, hartanya stabil anaknya sehat karena itu janji Allah di Quran surat Nuh فَقُلْ تُسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَارَ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالُمْ وَبَنِينَ jadi anak akan dijaga, suami dijaga, harta dijaga, kehidupan berkah, nyaman. Dan kenapa sebelum subuh itu amanah di Qur'an surah 51 di ayat ke-18. ashari هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ